Eh, ini panitia badan kok ya lulu lah. Eh, orang popo masih malah, oh, eh, ya, mengeramek kekoyo. Ya. Acara nih, diwek di ramek-ramek diwe, didukung bolong bolo bolong songko luar kota juga ada. Terima kasih, kami haturkan operatornya siapa ya, Mas? Melinci. Oh, nganggur minci toh loh ya. Orang nganggur l jadi melejek, aku nyilih mas? mikmu mas? itu suaranya bintok puran lu tapi lu eh? lirih <laughs> politron, politron audio politron audio politron audio, lumayan Neku top 10 mas Neku top 10 barang paling kurma jadi munio mas, munio cik, Lha kok bideng iki romo nyandi. Mambengi kudanan. Adi Arsat Audio, ya. Iki dipercaya nek mereka nih bos mung staf panitia Mas ya. Ha uh ah. -huh. Untir sak Ya. Yeah. Okay. Kobok golek nek ya yeah. Ya, jaluk sumbangan maksudnya lho hai yang ya dimulai mas ya iki loh ya Aja iya pak nyalimu tekan-ganti pak tiga loh mas ya saksi deh ya mulai operator satu dua tiga Bang Ron Ron Chao, chao. Around from Saat pagi, Pak Guru Mas Ya ya, terima kasih Mas ya. Dhe lur langan dhewe lek ngene ketara lek dhe lur. Lah dadi langsung dikei kopi. Ya. Kopine jalur panitia apa tuku dhewe lase. Hah? Kan? putih lah terus kopi nang ndi? Oh, alhamdulillah. Al oh di situ. Eh ya. Kuwi si Musyan Mas, Bro. Aa. Ah, ah. C. Ganteng erem. Jenenge sapa Mas? Eh? Ingon. Minon. OTI ini anu audio ini apa Mas? Oke. audio datang dari babakan Aku wis pindu ya Mas nah, nah, iki ya. Lah, oh. Nang Mangkat tidur awan yang tuh tuh nah, kisi kerjaan neng pas ke, pas kebarengan nono neng loh dulu. Sanggar Trisono, mesti kowe itu masalah neng lian ini. Kameran, kamera, kamera maju. Sanggar aku banyak Trisono kok. V G audio. Ya, yeah. ah, ah terima kasih panjeringan sudah dikasih, ya. You know? ah, ah, diacak mas dalam missing ini panjeringan ditunjukkan agar supaya mengeluarkan kelincam panjeringan. Ya, suaranya gak meyakinkan ratu lereng, mas. Eh, itu mulai. kok ya. Belas mas abadu, belas ratau anggapan. Ini orang aku sih gak ya. Dari operator mas dipersiapkan. Mungkin saya hitungi mulai dari satu, dua, tiga. I Swaropolo memungkan bahwa panitia juga menyediakan kaos ya, di sebelah utara dengan harga sahabat nah ragu sahabatnya jadi pikir yang W ya tepatnya di sebelah utara mas bro, monggo persediaan kaos masih banyak monggo langsung saja menuju dan setan